Hmm. apa kecil ini ngapain lagi kayak gitu? Hey, katro ngapain sih kau? Apa lo kau orang mau senang-senang pun kau gangguwe? Cam orang gila kau kute. Tahu tahu kali lebih hmm. eh, gitu aja pun kau senang kau tak ngapain pun kau senang ih kau... Eh, orang gila eh kau sirik kali kau nengok orang loh orang main-main tingkat kebahagiaan orang itu kan beda-beda eh, jangan kau urus Aussie orang lain berusaha aja hidup sendiri kenapa, Eh, orang gila, eh, biar, hmm. kau tahu kok nanti sama mamaku aku, kau bilang aku orang gila ya, nanti kau yang orang gila, mampus sekarang. Eh, kau pikir tahu taku sama mama, kau pinging aduh kau sama mama kau, eh. hmm, kecil, eh. <laughs> nah. Ma. Ma. Ayo. Ma. Ma. Ma. Kenapa? Dimarame-rame Bang Bol tahu aku di sana. Siapa yang ganggu Kak? Bang Bol tapi itu ayo mamarai dulu itu. Hmm. Masa main-main aja enggak bisa. Dulu, Biar cantik nanti Biar cantik mama nanti ditengok marah. Tunggu bentar ya. Ayo. ayo. Hey, apa bu? Kau apain anakku? marah-marah ya anakku ya? Sampai nangis-nangis dia kau buat? enggak ada memang otak kau. Kau apa dia? Ya? Mana ada? bilang dia, dia aja yang namanya anak kecil kayak gitunya itu ane bu aja nih ya, tadi ku bilang jangan main-main di situ kotor ku bilang oh iya mana ada mak dibilangnya kita di orang gila bilang mm. kayak gitu ngadu-ngadu mm. dia eh ini mm, ya, ada bohong ya itu mak <laughs> nanti sayang kan nanti dia makan tanah penyakitan oh berarti anakku yang nakal? oh iya bu ya maaflah aku ya hmm. tapi jangan kau marah-marah anakku lagi dan <laughs>